dari cat dasar dan dikasih silikon khususnya di karusel Rizal aja jangan bebas kilometer 20 hey there subscribe to my channel and also press this bell icon Oke, okay. next, kembali lagi bersama channel saya di sini. Sempat sembilan, lagi sibuk kerja, proses pemasangan nantinya hidrolik. Next, nanti kita akan review cara pemasangan hidrolik ini, apa saja, perlengkapannya, persiapan pagi hari ini dalam proses pemasangan bak dam truk juga ya sibuk kerja pagi wah lan lan boleh boleh ya. apa ya, tuh kayak tuh Ya, kerja pagi ya Dalam proses pemasangan hidrolik Ya Proses pemotongan ya bro ya. Yes. Nah, Khusus ada Karoseri Rizal Ajo Cuma. jalan lepas kilometer 20 ya, sibuk pagi. Halo. Proses pengecatan hari ini juga. Ya. ini hasil dari pemasangan pengecatan yang kemarin dari dasar dan dikasih silikon khususnya di karoseri Zal aja jangan bebas kilometer 20. Okay. Bang Bro, iya. <syuklis> <Yeah>. Karoseri <singer> Susana apa, <bang> Bro? <laughs> Ih. <Ii>. Dalam <kenal nama> proses bumper yang silikon yang nanti yang kita akan melakukan pengecatan hari ini juga. Para? Baik, Iya iya iya iya iya iya khususnya di Karoso Rizal aja jalan bebas kilometer 20 sudah standby nanti kita akan lakukan proses pemasangan hidrolik nantinya dong bro hahaha <laughs> yeah. ini persiapan dalam proses pengecatan ya yeah. abah ini telah juga dalam proses pengecatan kesehatan Rizal aja jalan bebas kilometer dua puluh Aja, mano. Oke, okay, next. Terima kasih. Cukup sekian, dan nanti kita akan review nanti bagian hidrolik.